Hiya, what's up, ma'bro? Apa kabar semuanya? Halo, ma'bro. Kali ini Ocha mau mereview skin legendary terbaru Mad Dogs, ma'bro ya. Wah, sudah keluar saja, ma'bro. Padahal ini baru rilis ya, ma'bro ya. Ya udah sebelum Ocha review, Ocha mau kalian like terus video ini, ma'bro ya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya ya, ma'bro. Pastinya like, like, like, like, like, like, like. like, like. Biar video Ocha viral, ma'bro. Oke? Okay? Let's go, yo. Ocha mau tes dulu ke training, mode ma'bro. Ma'bro, nah, menurut kalian gimana, Wes? Skin legendaris Mad Dogs, ma'bro. Wih, gokil ya. Keren gak, ya, round side-nya? Wah, side-nya seperti Venom Dead Engine, ma Bro. menurut kalian gimana nih ya? Wah, tapi suka sih, ma Bro. Sama apa? Medox ini ya. Seluruhnya banyak banget asli. Tapi ini tuh senjata nggak ada muzzle masalahnya, ma Bro. Nggak ada muzzle -nya. Jadi gimana kalau kita ganti ke suppressor, ma Bro? Apakah worth it? Ya kita cobain. Enak-enak uh, aja sih ya. Enak-enak aja nggak sih? Gak geter ya padahal ini uh, berlalu kita ganti maksudnya gak terlalu geter coba-coba kita uh, ulang lagi uh, Yup, balik lagi ke sana lebih sakit ini nah, bukan masalah sakit ya tapi uh, geternya itu loh ma bro ya soalnya kan bullet spread dan recoil dari misalnya kita nggak pakai yang suppressor ini itu lebih bagus ya dibanding kita pakai yang suppressor tapi suppressor itu penting banget menurut ocha jadi gimana kalau kita coba ke suppressor dan kita bandingkan ma sama skin biasanya enjoy ya, ya, ya. sebenarnya ya skin biasanya masih oke okay oke -okay aja kok ya masih oke okay oke -okay aja walaupun ketutupan sama ya itu ada besi di atasnya tuh <laughs> aduh sayang sekali ma bro oke okay. Ocha pengen ini clear sih tanpa ada kaca-kaca uh, item ini bro kayak detanjin ya cepetnya sebenarnya clear tapi ya oke okay, lah ini mirip banget sama kayak aspal mitik ma bro, yang ada apa kaca-kacanya dan itu bikin senjata itu menurut cek kurang kurang laku dibandingkan skin biasanya malah orang-orang malah suka pakai skin biasanya oke okay. yuk langsung aja ma bro. kita main kerengket ma bro kita ratakan menggunakan legend dari Mentos terbaru cuy Let's go. Ya, mah bro coba di dalam game yo. Dapatnya Chris hard point, ma bro. Ya kita coba nih, ya, medsos kita coba pakai supresornya dulu, oke? Okay? Oh. Sudah ganti lotat. Oke, okay, aman sudah, mah bro. Soalnya, bener-bener kalau misalnya kita pakai supresor dan enak, itu berarti point, ya sangat worth it gitu. Kalau nggak bisa pakai supresor, tidak, ma tidak bro. Suaranya kedengeran kemana-mana. Molotov gak tuh kalian tuh bener-bener Ah, ya Molotov, atasnya tropik. Kali itu benar-benar toksik banget sih. Mainnya. Nice. Hey, haha, <laughs> let's go mah bro wah aku dia diinjau ini orang bener-bener sih orang ini tidak tahu adab ya ini baru asik ini baru ada greget <tuk> hati-hati lu mabruh ini mau cari EZ ya bukan kaleng-kaleng wah gila, gila teman, banget, ya. hmm. ini teman-teman cari EZ teman-teman sekali lagi bukan kaleng-kaleng mana musuhnya? Weh, weh, weh, weh, weh. dari mana itu? Ditembusin kau cak? Eh ya ditembusin lo rasanya ma Gak kelihatan musuhnya beneran? Aneh sekali teman-teman. mad dogs bro. Kau cuma di dalam akun aja deh sambil injek Temen kita nggak ada mau injak. Emang benar-benar dasar kalian semua. Manusia. lah kamu nak. Hmm. Mantap bukan ma bro? Hmm. Eh, awas-awas. Aduh kena ulti dah gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena kownku. Ngepas kali ya. Inilah rasanya ketika kita main di legendary petir ma Bro. Semuanya sangat-sangat bersaing ya di sini ma Bro. Oke, lanjut lagi kita gas. Eh, nge-lag Apa-apaan 13 Pro Max nge-lag. As. tak. Oke. Kalem, kalem, kalem, kalem. Spawnnya jauh banget lagi. Ah Ah Waduh. Ah mati lagi dasar Kalian semua Akan aku bantai bantai Tenang tenang tenang Waduh. Waduh. mau bantuin Waduh. aja. halo, Waduh. nice bro. Yo kita pasti bisa memenangkan match ini. Gila ini orang masih pada perang sih. masih pada perang kalian semua tuh aneh. Wee wee wee wee wee wee wee! Hahaha, lu <tuk> tiwac <tuk> mau maaf, maaf ya, oce ya, ya, nyangkut ma bro. Bagi lengsan banget deh, gie meta nih bro, med dogs ya, suppressornya juga nggak kalah loh. Med dogs, med dogs. Wah, diselebe aku. Oke nggak apa-apa yang penting tim oce dapat poin yang sangat banyak ya. Wah, untung aku ngoperon, kalau nggak aku terkena selebewan dia. Nah mungkin ini apakah kalian melihatnya hmm. mantap ya. Mana lagi muncul dek, nggak ada yang bisa nginjak kalau oce di atas. Oh, sakit bener. Itu karat, nice. Mana lagi? Oh, diulti. Ah, maafin Ocha, Ma maaf, Ocha, padahal dikit lagi bakal membunuh orangnya tuh. Waduh KK47 lagi yang bunuh gue KK47 sakit bener ya Tapi Mendoks Tidak ada ampunan ini Medox juga sakit lo counter UAV nya hancurin dong Nice. kan kalau itu mainnya begini mainnya nice sakit loh main dok sentanji loh ya apalagi dengan air set yang mantap mbak Bru seperti ini ya kan wow oce dapat front line oce aktifin semua Habis earn poinnya noce aktifin ya mbak Bru ya dapat front line loh wow record front line yang bener aja sih yang apa sih dulu. Hahaha, <murna> <murna> aku akan muterin. Kau akan berputar di sini. Ada pisau dong. Jangan berpisau pisau gitu, teman. Tahu loh dia di sini. Terusnya belum ganti lautan. -tad. Tadi tuh ya bukan yang suppressor. Kita langsung ganti suppressor lagi. Iya, renggep frontline. Langka, cuy Gak langka sih ya kalian tetap bisa dapat cuman orang-orang tuh lebih sekar poin dan Ocha mati lebih sekar poin dan esensi ma bro eh lurus loh itu Hati. itu orang-orang tiba-tiba nongol nggak kelihatan apa tidak melihat teman-teman? Emma bro, kita bantai-bantai saja, kita akan sangat cepat ya kan? Ya karena sniper dari atas nggak kelihatan palanya doang nongol. Makan aku keluarkan E.V. Shakarsi dan bom jangan lupa trofi. Eh udah menang main lagi mah bro kelas ya warga ya ya ya ya Oke, oke, okay, okay. Kita akan comeback lagi. kembali main pisau dong jangan main pisau curang kamu main pisau asa oh, sadu so, so, ada bom ada bom halo bomde bokong ternyata dia mengetahuinya aku di sini mah bro tidak dikit lagi kita menang kok sini ada musuh nih matinya sama doggy nggak apa-apa nggak apa-apa ini mau buktikan kalau make itu beneran metamak dulu aja sih meta halo halo halo kasih dimana? Menang! Nyes kau dek! <tuh> <tuh> Jadi di best gun speednya dari Ocha Mabru ini yang kemarin ya Tapi ini tanpa suppressor Jadi kita pakai Red Heavy Barrel Tapi kalau kalian butuh banget suppressor Ya mm. apa-apa sih Ganti aja Barrelnya ke Monolithic Silencer Barrel Dah gitu aja Mabru Menurut Ocha sih tidak terlalu getar Walaupun pakai Super ini Mabru ya Yang ketutup sama face facecam ini Masih Slasher Mabru Oke